Di kabar pertama kita awali dengan tentunya kabar spesial bahagia banget untuk warga Konoha Alhamdulillah, channel youtube Lesnar Entertainment untuk subscribernya sudah 1,57 juta subscriber Alhamdulillah, farah yang mudah-mudahan makin berkembang, makin sukses untuk Lesnar Entertainment Dan semoga untuk vlog-vlognya bisa selalu masuk di jajaran trending, amin Kemudian juga persahabat ada informasi dari L2W mengenai ajang SCTV Music Award. Open iuran vote untuk support LESTI. Kalian bisa langsung segera DM ke L2W untuk voting LESTI di SCTV Music Award. Kita lihat juga kalimat caption info yang ditulis. Yuk ikutan iuran pulsa untuk vote LESTI ke juara di SCTV Music Award. Segera DM ke L2W ya untuk Warga konohan semangat voting Insya Allah borong piala lagi Di 3 kategori Bismillah Yakin, optimis Mudah-mudahan Bunda Lese Kejora bisa borong 3 piala sekaligus Di ajang SCTV Music Award 2023 Berikutnya juga persahabat Kita simak Ada kabar yang sangat membanggakan Sekali langsung dari Bapak Sandiaga Uno persahabat. Ini sebagai Menteri Kemenparek Krav Mudah-mudahan persahabatnya Bunda Lesti Selalu membawa mereka untuk banyak orang Karena Bunda Lesti setiap tahunnya Trending dan viral persahabatnya Apalagi mendekati Lebaran Untuk Bunda Lesti Kejora Emang luar biasa Gamis, Mukena, Kerudung Itu lagi trending dan viral banget persahabatnya Gamis Lesti ludes Dibeli semua warga persahabat ya Mendekati lebaran Di pasar tanah abang Gamis Bunda Lesti Emang menjadi favorit persahabat di tahun ini Makin bangga makin kagum Ini salah satu membuktikan juga Kualitas seorang Lesti Kejora Selalu viral Booming trending di mana mana Makin bangga Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Untuk Bunda Lesti dan semoga doa-doa baik dari orang-orang baik di jabatan yang dikabulkan oleh Allah SWT Amin Kita lihat juga persahabat begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Ifah Leslar Masya Allah feed story Bapak Sandiaga Uno Bunda Lesti selalu membawa berkah buat semua orang Tahun kemarin tren dengan model hijabnya Tahun ini tren dengan model gamisnya Fix Gunda Lesti the real role model saat ini Wow, judukan Bunda Lesti, the real role model saat ini Masya Allah, membawa berkah untuk banyak orang Alhamdulillah persahabatnya, idola kesayangan kita bukan kaleng-kaleng Idola yang sangat membanggakan Kemudian juga persahabat, kita lihat selanjutnya Bunda Lesti Kejora Ini luar biasa Kurang baik apalagi Bunda Lesti Saat tentunya Video yang diunggah di akun Instagram Ustadz Sufki Al Buguri Muda Lesti mempromosikan acara Indosiar tepatnya adalah acara aksi persahabat ya walaupun Bunda Lesti Kejora tidak tampil kembali di Indosiar namun persahabat ya dengan kebaikannya mempromosikan acara Indosiar kita salut banget dengan seorang Lesti Kejora hingga Ustadz Sufki pun ya, sini sini ya, tentunya menginformasikan untuk program TV di Indosiar doakan saja ada tasbih reborn amin mudah-mudahan ada acara tasbih kembali Bunda Lesti bisa ngisi bareng Ustaz Sengki kita doakan yang terbaik apapun itu mudah-mudahan semuanya lancar semuanya sukses doa terbaik selalu mengiringi idola kesayangan kita dan kita semuanya amin Kita simak juga sahabat dari postingan dari Yan Timanix ini menginspirasi kan sosok Kyal Buguri ada sebuah kalimat yang diunggah Memutuskan untuk memaafkan. Bukan berarti kita yang benar dan menang. Bukan pula berarti kita yang salah dan kalah. Tapi hati punya haknya untuk bisa tenang. Agar dapat terus melangkah ke depan tanpa membawa racun dan penyakit hati. Masya Allah. Luar biasa. Sehat selalu ya untuk Lesnar Family. Semoga selalu dikelilingi oleh orang baik. Dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Berikutnya persahabat kita mampir di pasangan muda lesti 2 jam yang lalu, mengunggah foto kak Mary dan ada sebuah kalimat ucapan terima kasih. Terima kasih bos me Bali, Mersiska. thr-nya. Masya Allah, baik banget ya kak Mary memberikan thr untuk muda lesti luar biasa. Orang baik ketemu dengan orang baik berkah selalu mudah-mudahan selalu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik dan kita lihat juga selanjutnya bunda lesti kecua mempromosikan brand nobi luar biasa nih persahabat ya yang mau tentunya mau beli baju yang belum punya baju lebaran cus aja nih modelnya banyak sekali apalagi bunda lesti emang lagi tren banget persahabat support dan dukung yang terbaik ya buat idola kesayangan bismillah mudah-mudahan kita semuanya juga selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Defo TV yang akan terus memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh